Di suatu wilayah bebatuan terjal di Amerika Utara, ratusan meter di atas permukaan tanah, ada satu spesies mamalia yang melintasi medan ekstrim dengan begitu ahlinya. Kakinya kokoh berdiri di atas bebatuan terjal yang licin. Ini membuatnya mudah melompat-lompat untuk mencari rerumputan atau meloloskan diri dari terkaman predator. Namanya kambing gunung atau Oreamnos americanus. Mereka mamalia berbulu tebal asli pegunungan rocky Amerika Utara. Nama mereka memang kambing. Fisik mereka juga seperti kambing. Namun sejatinya, kambing gunung bukanlah kambing. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Demi mempertahankan hidupnya, seekor kambing gunung nekat melawan seekor beruang grizzly betina. Awalnya si kambing gunung diserang oleh beruang grizzly tersebut. Beruntung kambing gunung itu berani dan sempat melawan. Akhirnya dengan menggunakan tanduknya, si kambing gunung berhasil menusuk dan membunuh predator berbulu itu. Hasil analisis menyimpulkan bahwa beruang itu mati karena tusukan tanduk tajam kambing gunung. Bangkai beruang grizzly betina seberat 70 kg itu pertama kali ditemukan oleh para pendaki tidak jauh dari rute pendakian yang populer pada 4 September lalu. Pihak penjaga Taman Nasional dengan cepat mengangkut bangkai itu dari jalan setapak untuk memastikan bahwa bangkai itu tidak menarik perhatian para predator tambahan dan menempatkan para pendaki dalam bahaya. Para pejabat awalnya tidak yakin apa yang membunuh beruang grizzly tersebut. Beruang itu tampaknya telah ditikam oleh sesuatu di sekitar leher dan ketiaknya. Meski sangat jarang seekor kambing gunung bisa bertahan hidup dari serangan beruang, Apalagi membunuh beruang, hal itu bukannya tidak pernah terdengar. Para kambing gunung jantan dapat memiliki berat hingga 136 kg. Kemampuan memanjat mereka yang luar biasa dapat memberi mereka keunggulan dibandingkan para beruang gri seni di medan yang curang. Biarpun namanya kambing gunung atau disebut mountain goat dalam bahasa Inggris, mamalia satu ini bukanlah kambing. Mereka ini satu-satunya spesies di genus Oreamnos. Hewan yang kita sebut kambing, seperti kambing liar dan kambing domestik, masuk dalam genus Capra. Jadi, kambing gunung bukanlah kambing yang kita kenal, tapi merupakan mamalia yang berkerabat dekat dengan kambing karena keduanya masuk dalam subkeluarga yang sama yakni Caprinae. Tapak kaki kambing gunung didesain khusus memiliki alas elastis seperti karet yang bertindak seperti pengisap kalau tertekan oleh beban. Jari kaki mereka akan menyebar kalau menapak. Jadi mereka bisa mencengkram kuat pada permukaan yang terjal. Kaki yang pendek dan kuat juga tubuhnya yang kekar pun jadi kunci dari kelincahan dan keseimbangan kambing gunung. Mereka bisa lompat dari satu tebing ke tebing lain, bergelantungan di pinggir tebing dan menarik tubuhannya dengan dua kaki depannya. Tempat tinggal kambing gunung di ketinggian tentu saja bikin siapapun menggigit. Namun si ahli panjat tebing ini tidak perlu khawatir kalau musim dingin tiba. Pasalnya mereka punya dua lapis bulu super tebal dan nyaman.